Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pagi sahabatku semua dimanapun berada Kita pada pagi ini akan mencoba review untuk Merakit pipa PPC untuk menembak ikan dari bahan-bahan bekas apa ada aja ya. Mari kita simak videonya berikut ini bahannya dari kan bekas sudah dijadikan palet kan bekas roda jari tadi masuk tinggal kita taruh ke isolatif dulu biar jangan bocor sedikit saja pas Ini over yang sudah digabung dua, usahakan jangan jangan bocor ya. Ini sudah bocor. Ini kita taruhkan pentil ya. Ini kita gunakan sambungan sambungan derat. Usahakan tabung ini jangan bocor sedikit pun. Kemudian. Sambungkan. sudah kuat ya terus kuat oke kita coba dulu untuk anginnya mas bro ini tidak boleh langsung ya harus ada pentil ya kalau langsung dia ini akan meledak anginnya akan menjulur ke sini ya harus ada pentil ya kita coba dulu anginnya tes uji coba Ini pompa kecil yang kita gunakan Pompa kecil Boleh diganti dengan pompa tembak burung ya. Ini di pompa dulu Yes nah. coba ukuran anginnya ya